Oke, okay, bagian yang terakhir adalah kita mau menambahkan uh, shoot atau apa namanya, animasi menembak ya, animasi menembak atau lompat ya terserah kalian. Jadi, uh, pertama-tama kita masuk ke Warrior dulu, Anda double click controller-nya, kita akan pasangkan dulu uh, transisi ke shoot, kita akan pakai shoot single shot delete dulu transisinya, kita comot yang ini, nah shoot single shot-nya ini animasinya seperti ini ya teman-teman ya, single shot Oke, okay. jadi kita akan bikin transisi ke atas ke single shot anda klik transisinya has exit time nya di uncheck kemudian um, kita perlu bikin parameter trigger shoot seperti ini kemudian kita klik transisinya kita akan tambahkan kondisi ya jadi animasinya dijalankan apabila ada trigger shootnya dan kita perlu bikin transisi kembali ke arah sebaliknya dari single shot ke idle nah seperti itu teman-teman Nah sekarang adalah kita mau bikin uh, tombolnya ya sama cara caranya sama. Oke. Okay. Klik kanan di canvas new UI image ya UI image Anda kasih nama uh, shoot button. Oke, okay, shoot button. Nah, anchor-nya kita buat agar dia jedok ke kanan bawah, nempel di kanan bawah dan uh, source image source-nya kita pakai joystick uh, sprite Handle bebas ya, saya pakai yang ini. Handle reach dan um, koordinatnya adalah minus 100, minus 100. Eh, sorry, 100 posisinya. Kalau Anda merasa itu kurang besar, bisa dibesarin jadi dua seperti ini. Oke, okay. nah ini telah tombol shoot-nya. Nah, untuk tombol shoot-nya, ini kita add komponen lagi. Kita pakai on screen button. Yang tadi sebelumnya pakai on screen stick, kita sekarang pakai on screen button. Oke. Okay. Uh, control pad-nya, kita pakai gamepad lagi, teman-teman. Ya. Gamepad, nah, ini bebas, mau pakai yang mana? Button yang mana? Button East, North, Southwest, terserah. nggak ngefek untuk uh, contoh kita, karena sekali lagi, responnya hanya touch. ya Jadi, kita daftarkan button East, misalkan. Uh, buka kembali player controlnya, kita tambahkan satu action, yakni shoot action. Shoot actions, kemudian um, button aja ya, simple button karena hanya untuk dipencet. binding-nya adalah ke gamepad, button is, ya, Binding nya ke gamepad, button is, save, asset, tutup, ya, kemudian. Um, Jangan lupa untuk membuat functionnya, ya. Anda double klik player handler. Uh, public void on shoot input action.callback context ctx. Seperti ini. Kita coba debug log dulu. Di log shoot ya. titik koma lalu kita balik ke sini. Oke, okay. daftarkan dulu fungsinya di Player input-nya warrior, warrior klik, kemudian anda uh, klik event, klik warrior, akan ada satu shoot di sini, tambahkan track and drop warrior-nya ke sini, pilih player handler, on shoot, ya. Mari kita coba play, dan uh, konsolnya di klik, lalu kita coba pencet, nah dia nembak nih, ya. Animasi tembaknya pakai apa ya? Tentu saja kita pakai trigger ya. Animator, dot, uh, trigger, sorry, set trigger, set trigger. Sebentar, saya agak lupa tadi apakah triggernya udah di-set. Teman-teman, ya, jadi balik lagi. Oh, tadi sudah ya? Oke, okay. jadi sudah kita set. Triggernya di sini. Oke, okay, baik. Kita, triggernya adalah shoot. Di koma, simpan. Lalu balik lagi ke sini. Sayangnya, animasi yang kita punya, itu nggak ada animasi dia sambil lari, kemudian uh, nembak ya. Sayangnya di aset kita nggak punya itu. Jadi, hanya nembak satu kali, selesai. Ya, seperti itu. Nah, Oke, okay. ya, dua kali nembak. Nah, nanti uh, it, untuk, untuk menerim itu, kita bisa ignore arah baliknya yang ini. Diklik has exit time frame-nya, dihapus. Coba lagi, uh, sayangnya tidak ada animasi uh, dia nembak sambil berlari. Teman-teman, jadi animasinya yang ada adalah dia. Uh, menembak satu kali kemudian uh, selesai begitu ya kalau kalau ada animasi menembak sambil berlari kita bisa bikin motion blendingnya sehingga hasilnya akan lebih baik oke okay. nah itu ya teman-teman jadi uh, ini akhir dari tutorial week 4 kita kita sudah bikin uh, rotasi look around look around untuk merotasi apa namanya kamera orbit Kemudian kita bisa bikin karakternya bergerak menggunakan virtual joystick. Kemudian kita bisa pakai virtual button sederhana, virtual button biasa, menggunakan on-screen button untuk melakukan animasi, menjalankan animasi, menteri sesuatu untuk menembak. Ya, oke itu uh, saja. Silakan dicoba. Um, kita ketemu lagi di minggu-minggu selanjutnya.